Assalamualaikum halo semuanya, ketemu lagi di kelas ini di Guruku Gamer. Belajar ngegame belajar. Oke, mungkin uh, ada beberapa dari kalian kok notis ya. Kok lemes, Ada apa? Ada apa? Ngono. Ya, seperti yang kita ketahui bersama entah kenapa minggu-minggu ini kayaknya dunia sedang tidak baik-baik saja. <laughs> Dunia persekolahan itu sedang tidak baik-baik saja, entah kenapa. Dan koe E eh, lagi banyak eh, tantrum ya dari setiap pihak yang ada. Yes, ya begitulah lika-liku yang harus dijalani. Tapi ya aku pingin berpesan saja untuk semua siswaku, para siswaku di Indonesia Raya Merdeka. Yo, kalau kalian mau kalau kalian apa ya, memanfaatkan waktu di sekolah aku ngerti kalian itu mostly, kepingin main ya nggak sih, seapa sih enggak senang enggak bahagia dengan main dan lain sebagainya but, harus diketahui juga kalau tujuan kalian ke sekolah itu belajar Mana ya. jadi ketika apa ada ajakan untuk belajar, edukatif dan selama itu di sekolah lakonono si ae Aku ngerti mungkin beberapa dari kalian kok kayak Bu, tugas saya sudah segam breng. Peng Pink 12 mapel yang aku tanggung Bu Terus aku tuh ya apa? yo, aku cuma bisa ngasih satu saran. Time managementmu ya apa. Kan ngono. Loh Bu, aku juga menjalani kehidupan yang amat sangat berat ngono ya kembali lagi jawabannya time management time manajemennya gimana oh no. aku ngerti mungkin para siswaku semua kan uh, usianya 13 tahunan ya anak sing lebih kecil mana? komen di bawah misalnya anak sing lebih kecil mana tapi mostly pasti 13 tahun ke atas iya nggak sih 13 belas tahun ini ku angka yang kecil rek tutup bocil mana Yo, yo, masih dalam masa perantara yo antara anak-anak dan dewasa, tapi kalian juga tidak sekecil anak TK, bukan? Tadi aku harap ke depannya untuk terutama untuk kelas-kelas yang saya ampuh lebih bisa bekerja sama. Cek. Aku bisa memberikan yang terbaik ke kalian, kalian juga bisa mendapatkan yang terbaik dari aku, bukan Niatnya. Tapi le, misalnya kalian Gak mau atau ada keberatan tentang hal itu, iso diomongkan gitu. Pokoknya komunikasi. Tapi, like kalian, wes, memutus komunikasi. Aku ya jadi susah. Guna ya? Wes, ikan cucut lanjut. Karena <diskut> kayak iro tada. Ya, aku, aku rotok concern tentang itu sih. Banyak dari siswa yang memutus komunikasi seolah tidak terjadi apa-apa, padahal ada hal besar yang sedang terjadi di sana menghindari itu, rek, Re Bocok sampai kalian memutus komunikasi ngomong-ngomong soal realita yang tidak baik-baik saja bukan hanya sedang terjadi di isekai ini, bukan uh -uh, tapi sedang terjadi juga di isekainya Robert Hills kalian ingat Robert Hills? seseorang pria mungkin usia 30 tahun London, lho, wajai, kena PHK diputusin pacarnya semua kehidupannya hilang entah kemana penghasilannya uang rumah dan lain sebagainya ah, mari kita simak betapa menderitanya Robert Hills dan maybe kita bisa belajar sesuatu dari Rabbit Hills yuk kita langsung saja let's begin Oke, okay, press circle to start uhuh, apa? masalah apa? yang lebih tepatnya ya menunggu kita di isekainya Pak Robert Hills alright, here we go kita lupakan sejenak apa-apa yang tidak baik di realita kita kita pindah isekai dulu kita pindah dunia dulu ya yeah. oke, okay, the white doors seperti yang kita lihat bersama-sama di monitor kalian ini, yuk kita tok-tok pintunya tok-tok Laura, I woke up in the afternoon again. aku terbangun di sebuah sore lagi. Saya kayaknya eh, betul tak gede kan ya? Oke, okay. mungkin bakal segini. Iya dengan pengaturan yang lebih baik, aku terbangun di sebuah sore hari. I had no reason to get up. Aku kehilangan motivasi untuk bangun tidur. Oh, dibuka jendelanya. Oh iya, oh, uh, mengingatkan saja ya, untuk White Doors itu memang mekanik gameplaynya nya agak unik, seperti yang aku bahas di episode yang pertama. Mungkin ada beberapa kalian yang lupa, uh, game ini tuh uh, serasa membawa kita baca komik dan main game di saat bersamaan. Yuk! Seru, sumpah seru Yuk kita lanjutkan Oh, continue I was watching TV I was watching TV Aku sedang lihat TV di Ya, rebahan dan melihat TV Wah, realitanya sedang tidak baik-baik saja ya Ya, TV Mas, kamu lihat apa? Kok TV ini buruknya nih? Oh, delay, delay diganti, diganti Johnson Bird Food bukan itu tempat kita kerja ya tasty treat terus, terus Oh, ada berita juga seorang wanita ditemukan meningsui dan tidak ada tanda atau bukti tentang yang melakukannya you know what I mean pingpong, hmm, sebuah iklan yang sederhana. loh, Laura? ini Laura kan? iki Laura? ayang kita. eh wake up, wake up, Bob, you have to wake up, Bob. setelah nama kita bukannya Robert, heo. Oh my god, oh my god, oh my god, oh, oh my god, oh my god, Ih, merinding aku. Kok moro-moro wes selang. Ah, uh, kok wes banyak orang. Uh, mohon maaf, apa ini salah kamar ya? Gak ada party di kamar saya. Terus dia pernah kira lagi? Toto mana? Toto mana? Wes. Sampai di sini ya, see you. Enggak. <gokes> enggak <t Mondi> ayo ah, ke ole yo ke Kok yo. Ah, komo-moro ono selang dan Aduh, apa ini? Loh, loh. Kok diklik nyedak? Oh. Oh. Oh, oke. Okay. Oh, didekatkan semuanya, kah? Enggak, enggak juga. Oh dear. Terus anak lagi? Schedule. I need my schedule. Guys, semua schedule. Uh, oh, oh ya, bubuk wes. <laughs> Gak paham aku. Oke, okay. oh ya, kita tidak usah lupakan eh, pikirkan yang lain. Berita ini lagi, apa jangan-jangan TV ini tuh bentuk dari ingatan kita ya? Ayo ngomong Yang melakukan semua ini Itu adalah kita Dan kita amnesia Wih, let si dong Ini pasti dark banget She died. She died. berduka cita What to her? apa yang terjadi sama dia sorry mas aku ya turut berduka cita tapi aku ya gak ngerti penyebabnya oh it's crying he's crying kok it ya iti ku benda he crying he is crying Bel. Ikut bunyi bel. Serius? Hello, Mr. Hill, Please open the door. Halo, Pak Hill. Uh, tolong buka pintunya dong. Thank you. Mbak, kan sudah tak buka pintunya. Kok pengen ngetuk mana sih? Oh! Oke okay. Seorang gadis cantik dengan bonsai di bajunya Good afternoon Mr. Hill Our condolences for your loss Please accept our gift Oh itu bukan motif dalam baju itu beneran bonsai Selamat sore pak Hills. Saya turut berduka cita ya atas apa yang terjadi dalam hidupmu dan Aku punya sesuatu untuk kamu. Ini dikasih bonsainya. Hmm. The leaves were moving. Daunnya bergerak. Yo iswai, kayak keterangin kan? Apa yang aneh dari itu? Bing, bing. Thank you. Do you mind filling out this questionnaire? Apakah kamu punya waktu sebentar untuk menjawab beberapa survei ini karena tak pernah ya ketemu survei-survei yang centang-centangan gitu. Wow, pertanyaannya bung cukup tricky. How satisfied? Eh satisfied? Betapa bahagianya kamu dengan hidupmu sejauh ini? Sejauh ini ya? Ya. Yeah. Ya yeah. tiga poin lah. <laughs> Apa yang kamu? Pertanyaan kedua yo. Apa yang kamu rasakan ketika kamu tidur dan bermimpi? Sering mimpi baik atau mimpi buruk? Hmm. Ini tanya ke kita Atau tanya ke Robert ya. Like, misalnya tanya ke Robert. kayaknya jawabannya negatif. Soalnya dia banyak memimpikan hal yang Sedih dan, ya, yeah. wow, ya, yeah, like that Sedih, ya, ya <tuh> Oke, okay, pertanyaan ketiga ini cukup unik menurutku Apakah kamu suka memancing? let tanya aku Aku suka lihat orang mancing, tapi aku tidak bisa memancing Kira-kira hmm, Robert suka mancing, gak, yo and bawa orek sing tahu orang ini tuh kenapa komen andndak bawalek mungkin saat ini akan aku jawab Dua. Thank you please take my card if you ever need any help you can always call. Terima kasih ini saya kasih kartu nama ya Pak kalau anda butuh bantuan Anda bisa telepon saya kapan saja diterimalah sebuah kartu yang bertuliskan the white door the mental health and Fishing aku bertanya-tanya kenapa harus ada kata fishing di sana oke okay, hari keempat doh mas apaiku kok ono ono ikir kok apa ki kok ono luka luka barang oh my god oke okay. Panel yang sebelah kanan, ya, hilang. Kita bangun dari kasur. Kayaknya kita cek jadwal harian kita lagi. Yuk, cek! Oke, okay, kita udah bangun. Seperti biasa, kita harus breakfast dulu. Kira-kira kita makan apa hari ini? Another donut, serius. Apa bisa kenyang dengan sebuah donat, ya, wes? Uh, makan, minum, makan, minum, jaga keseretan deh. Ya. Makan, minum, dukang. Dia tanya, "Donat sekian, karakternya yang blenger dan ni main another schedule self care otomatis di kamar mandi ya." kita ekskresi dulu. Oke. Okay. Dan sikat. Eh, uh, lo lo lo, iki lo, ini lo maksudku. Kita kenapa kok kok kok begini? Ada apa? Umar? Alright. Dan Duh. Ikut oh, oh Dilap dong What happened? Aku juga tidak tahu Karok, mas Mas opo pak ya. Tapi wajah-wajahnya bapak bafak-bafak soal lewisan Check up Check up Dagedor ya Waktunya kita di setiap pagi pancet dengan membanting Sek, se se se se wait a second ya sejak kapan nama kita itu jadi bob perasaan hari 1 2 3 kok kita si, jadi robert hills deh kok kok dicelup bob robert bob ah se si, lanjut se si, lanjut se si, kok iki kejanggalan pertama yang aku temukan I'm happy to see you What is your client number? Hah? Client? Client oh, apa coba? Client? C Kita mencari info ya, sebentar Nothing It's gone. So aku harus tahunya dari mana coba Bunda? Tuh masih belum nemu sandi untuk kotak itu brankas itu. Kita ada di tanggal 17 sore ya, dan ada sesuatu yang harusnya terjadi di tanggal 20. And I don't know what it is. saya, saya, saya. aku akan mencari clue tentang nomor klien Loh kan, nama kita Robert Kok sudah jelok Bob? Nanti coba Client Robert Hill H H1 I, I apa satu ya? H193 Oh H I B ya H I 9 3 I, I R L Wah kutu eleng-eleng ya? Uh, 1931RL Is it right? Aha. What day did Laura die? Mati kan? Sek, si. sek, si, sek, si, sek si, si. Kapan ya? ya? Berita aku, tanggal oh, no. Tanggalnya gak yuk? Sek, si, pasti ada sesuatu Oh, oh, hujan Birdie, kamu gak mau masuk sini Tahu hujan lo di luar I wanna free like him Hei, aku harus menemukannya di mana? Apakah di tanggalan ada info tentang itu Saya si, Sabar guys Gak ada Wah, ini sih bakal sue Oh, oke okay. Client ha, ha, ha, found dead, found dead Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. woman found dead 12 Oktober 1971 Sem Day 12 Again Again Again Again iya, dua belas bener kok again sorry for your loss oh, oh ngucap oke, okay. bener berarti aku punya satu pertanyaan terakhir untuk kamu pak apakah itu do you want to stay here kalau lihat jawabannya robert tentang birdie yang terbang bebas dan dia ngomong aku pengen bebas seperti dia berarti kok ini jawabannya no ya kita jawab no no remember remember what i'm here to help you aku di sini untuk nolong kamu oke okay. oke okay. oke okay, then Memory training, let's go. Kita asah kemampuan otak kita agar kita cepat dibebaskan dari tempat yang tidak tahu ini apa namanya. Do you want to start test? Yes. Siapa sih di titik itu? Itu ada perabotan apa? Dan isi dari perabotan itu apa? kayak pertanyaan bergandengan dulu. ini donat. Ah, uh, itu dekat meja yo. No, nope, no, nope, not birdie. Kaya box. Nah, uh, bunga? Flower, flower, bunga, bunga. Ya. Yeah. Uh, frame? Strange... Frame? Window? Birdie, Birdie, Birdie! Correct and answer WAH! Kake tuh Test complete Oke... Okay. Dinner? Kita makan malam Really? Seriously? Game? Kita cuma dikasih... juice? buah satu sama obat obat bubuk ya obat sih terus mimik cek keserutan. Ushud oh, dimakan dong. Sak sedotannya barang bagus. My favorite drink Harus ingat-ingat ya. Ada data khusus. My favorite drink Oke, okay. kayak udah ya. Recreation. Mainan apa kita hari ini? Mm. Mainan kita lama-lama nggak -lama biasa ya? Oke... Okay. Eh, brankas. Oke... Okay. Eh, uh, oke... Okay. Oh, oke, okay, pelan-pelan... Oh, pokoknya tak catat ya? Sek... Satu toilet, dua meja... Tiga button Oke okay. Oke okay. C Toilet Toilet diapain toilet? Open water closet Empat kali Terus kling Oke okay. Pelan-pelan Satu Dua Tiga Empat Eh Wow Kling Oke okay. Nomor 2 meja, apa yang harus kita lakukan dengan meja? Oh, bukan meja sih, kayak brankas. Itu nomor 3. Buton dulu. Buton. Uh, baut pertama dari sini ya, dari sini aku gak ngerti ngadep kalian jadi gimana. Tidur, tidur, tidur. Bangun. Oke, okay. kita coba ke arah buton. Ini semakin menarik. Toto ini gak biasa kira Kita mainan ini. Tidur. Tidur. Tidur. Oke. Okay. Terus? Terus? Terus diapa? no Hah. Sayo, sabar, sabar, sabar. Ini mulai menarik. Apakah ini akan membebaskan kita? Open the device. Oke. Okay. Dibuka saja ya perintahnya. Ribut. Atas, bawah kiri kanan x atas bawah kiri kanan x atas bawah kiri kanan x emergency reboot oke okay. nah saya ini ini ini ini tentang brankas Gak okay, okay, ada tentang brankas ya Benar? Sudah, benar. Terus siapain? Habis ribut? Habis ribut apa? Select your credential. Oh, data kita. Uh, cari ya. Kok kau norek? Horn, Gonzales, Clark, Adams kawan terus dia no kawan sih sabar sabar ini gak jelasnya nih oke, okay, window PC kan ya keep mirror open button apa sih open the closet terus diapa ya, coba kita cek satu-satu maybe dari Adam tuh passwordnya nang nih coba Oke, oke, Iku salah <GASP> apa? Coba, ayo coba! Apa? what yang what Hills Apa yang kamu lakukan? Kamu harusnya hati-hati sama perabotan yang kita sediakan Awas, Pak Hill Jangan macem-macem intine kayak kita nggak boleh ketahuan deh terus gimana dong si password itu cari di mana ya Jangan-jangan iki ya passwordnya ya Tapi Client Ha Heels Heels Heels Saya tak coba eh kata la One long angry line later stay calm This is the last warning Don't make me come back <laughs> Harus gimana coba Oke okay, kita menemukan sesuatu setelah 5 menit muter-muter ya Ternyata di depan pintu itu ketika paknya tadi buka pintu Dia itu meninggalkan sebuah ID card Yang kita bisa lihat bersama di monitor Itu namanya g Grand Kita harus cari folder dari seorang namanya g Grand Terus uh, passwordnya itu l Oke okay, kita coba J Grand l -O -C -K. Nah, ada kan. Untung aku tadi iki opo iki kotak mangka ono ngono. Wes oke. Okay. L L O C... K N enter Welcome, select message Pasien Hill Kita cari tahu siapa diri kita ya Dear Mr. Grant uh, Pak Hill adalah Pasien yang benar-benar penting uh, Tolong pastikan dia mengikuti Seluruh program Kapanpun dia berada Di sini oleh lengah uh, Memori yang dia punya Itu adalah Ingatan yang kita butuhkan Atau sangat berharga untuk organisasi kita, organisasi apa coba? Uh, dengan hormat, manager oke. Okay. Uh, welcome ini apa coba ya? Welcome uh, kepada Tuan Grand, kami ingin engkau bergabung di dalam tim kami. Uh, tolong berikan kami jawabannya segera ya. Uh, password change maybe. Hai Jim. Aku suka potongan rambutmu yang baru. Could you change my password to hope Kamu bisa ngerubah passwordku, jadi. Haupe, gak mm. Thanks. Adams. Oke. Okay. Gak ada lagi. Hmm. Kira-kira. Bisa Apa Apos berubah ya? H E H O P E Bisa? Ini password beruntun ya? Ingat ini, baik-baik Sorry Hai, Catherine Aku kehilangan akses kodeku dan aku sepertinya menulis itu di apa lembar mapnya Hills dosier itu kayak biodata dan ya map sini tentang kamu kabah yang unik loh. Uh, tolong liatin ya thanks Harry I lost my I think I wrote it Oh berarti Harry ya. Berarti Harry. Harry ini L-E. Harry. Harry sopo tapi le. Oh Harry Lee -e, ya. Harry Lee L-A-K-E. Ya. -E. Coba. Aku sempat nonton tadi Lihat. K-E. sangat oke okay sekali kita buka satu-satu dari Operation Hill banyak data ya ternyata fokus fokus kok sekali-ne passwordnya hilang hilang apa Moran uh, kepada Pak Lee uh, dokter Lee aku harap semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar uh, sehubungan dengan ingatan Pak Hills dan Make sure he doesn't not wake up Sadar Wake up itu sadar maksudnya benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi You know the drill The manager Kamu tahu caranya kan Untuk membuat dia tetap Quote-quote -quote, sadar <laughs> Insiden Kepada Tuan Lee. Uh, aku Aware, apa yo? Ya? Aware itu apa yo? Ya? Waspada, pake, yo. Aku waspada. Aku kayak nase. Of the incident that occurred last night, aku khawatir mungkin yo. Khawatir tentang kecelakaan tadi malam. Untungnya, ingatan yang dia punya itu tidak terkorup, tidak hilang. Uh, pasien itu bangun di tengah mimpi-mimpinya mimpi yang sedang berjalan saat dia tidur ya. his dream can ruin the whole operation kalau dia sampai bangun di tengah-tengah tidurnya itu bisa menggagalkan semua rencana kita hati-hati tolong uh, pastikan semuanya berjalan lancar, manajer apa yang mereka inginkan dari seorang robot heels wah ini kawat ya gila jero banget gak loh Oke, okay. kabinet akses. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. T. Pacman. Gono <laughs> tare, aku nginget-nginget ingetin gono ya. T bawah, Pacman. T atas, kunci. Oke. Okay. T bawah, Pacman. Nih. T bawah, Pacman. Nih Pacman nih kira. Iki, pak ya. t atas. Kunci, kunci. Card, card, card, card, card. Aku koyok golek kunci tentang iki kok nantiyo kok. Apa aku gak tanger? Ternyata kita dibimbing untuk menemukan ini. Let's get. Oh my god, another puzzle. TV. Serius, seriously? Oke. Okay. Kita main sambung kabel, yo wes, yuk, lanjut lingkaran ke oke. Okay, kita cari part yang hilang dari mereka. Alright, uh... Ya, heeh, Oke, oke kita cari part yang hilang Ya, um... ya ini heeh, Ini heeh, ini ke sini maybe. Puzzle-nya itu out of the box Sekali teman-teman Oke okay, uh, Sekarang another puzzle kita harus mulai dari mana Kayaknya kita harus mulai dari sini Terus dikaitkan kemana Wah ini PR sekali nih dulu butuh lampu kedua untuk menyala bung baik hmm. semuanya terlihat masuk akal ya Oke, okay, oke, okay. ya, yeah, ya, yeah. kita menemukan patternnya. Of course. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah! kita harus menata ini semua hingga berbentuk ya. Say, wait a second. Saya orek, dilu-dilu, tak mau orek lagi di C. Ternyata benar-benar harus disambungin semuanya baru deh nyala What a day <laughs> Belum, kepalaku belum mengeluk tentang ini <laughs> Yuk kita nyalakan TV-nya Punya siaran apa dia? Laura? Oh my God Pak? Oh no Nomor tiga. Awalnya, oh, seluruh aspek kehidupannya. Robert, ono ada TV iki loh, tapi kecuali Pak Tua itu tadi aku nggak tahu deh siapa. A gun, Birdie why? Kenapa ada gun di sana? And a shadow man? Why we have a shadow man here? Kenapa kita ada shadow man di sini? Explain to me. Jelaskan, tolong. How? No no no no no no, no. Ah, no bubu Ini sudah ketiga kalinya kita kena tat tat and Pak Hill Kamu benar-benar sudah melewati batas Kamu tidak memberikanku sebuah pilihan Sedate you, ah sedate itu apa re? I will have to sedate you. Please count till three. Kenapa kita harus berhitung satu detik? Ke? Satu. Tidak e, salah ya re? Kau lerek itu bener. <gasps> no, Robert. Ya, yeah. ya, yeah, diapaan lu no, coba? Lu. There I was or at least what was left of me. itu itu yang tersisa di ingatanku super oke okay. i ordered another drink. aku memesan minuman lainnya kayak gelas segelas lagi you know. The barman was a strange fellow. Bartender itu kayak memandangku dengan aneh, Atau punya pandangan sing kayak aneh, gak biasa, Any money Kau punya uang nggak mau beli ini? pak. Seven please. I don't have any change. Uang pas ya pak, harganya 7 dollar. Of course. Nyenyi pak, ini pak nyonya wes kak susu so, so, wes. Yeah. Sebuah minuman yang kita minum di dinner. Oh, not dekane re? Bloody Mary. Karena warnanya benar-benar merah darah. Aku mimik. He looked at me. What do you have on your mind? Kamu lagi mikirin apa sih? I took the photo out. Foto. And unfolded it. Unfolded oh unfolded. Ah, ar Women can't live with them, can't live without them. Ya. Masalah cewek atau apa Ampun, ampun, <hesitation> uh, tak taruh kelasku, right? I have a solution, but it will cost you something. Aku punya sebuah solusi, oh. That would be 18. Tapi, tapi bayar dulu delapan belas dolar. Untuk sebuah solusi, delapan belas dolar, tak golek dewe, pak. Mm. Wah, ini pemerasan nih, pemerasan nih, Oke, okay, 10 sepuluh, Sebelas, oke, oh, kakak, gini, gini, gini. Oh, gak ternyata sepuluh sama tiga. Iya, ya, nyo nyonyo, nyonyo, nyonyo, nyonyo. Ini kan yang kamu mau? Iya, you know what to do mr gak, gak, gak, gak, gak, gak, tangannya gak, usah gak, usah aduh kok gak, gak, Aduh, sakingi jalan ceritoner aku gak iso menolak. kayak hilang harapan sih? Aku putus asa, kayak Pak, Pak, Tiba-tiba tirai di belakangku terbuka. Selamat, dapat dua miliar. She started singing as loud as she could ada seorang apa penyanyi yang mulai bernyanyi sekeras yang ia bisa wadah oh, dah dah dah dah op eh, eh di setting sekeras itu ya eh hey, dia apa Nagi coba eh hey, dia apa Nagi coba Oke. Okay. Quaver ya. Eh, salah. Salah. Ya, ya. Salah. Ya. Oke. Okay. Eh, salah. Hmm, salah kan? ayo yang bener dong eh salah eh ayo tae wis bener loh hmm. satu dua tiga empat salah satu dua tiga kok oh, salah eh warna sih bener tuh dua tiga empat Ah, rara. Am I really doing this? I'm really doing this. Ketika suaranya benar-benar banter, tak barengnya ambek darung. cari nih? Heret por <laughs> <laughs> mereka duren anu ternyata potek afe kua ternyata, dan fishing anu fishing barang pisan. No, jota, jota, please be alive. Oh my god, apa kita masih punya schedule? Nothing, Hah? apa nih? Kagetahui? Your, your, your what? Ash, oh kaget aku na uang dong. You cross the line. Enjoy your new room. Kita dikasih sebuah sel isolasi ya, isolasi mandiri. Bukan karena kita kena covid, bukan? Tapi karena kita nakal di ruangan sebelumnya Harus kita lanjutin dikit-dikit ya Enjoy your new room Don't lose your mind Pak, ketika hari pertama, saya sudah lose my mind, Pak Tutup, tutup, malas Malas Enggak, ya? Oh, sih, turunnya yang kiri Ah, tutup saja Kita coba Turuti ya ur ur mana nih P k r s t -U dan r r, r. dapat minum eh <gülüyor> Coba, eh, eh, eh, eh, woi, Ayo woi, woi, bener Oh oh oh woi, satu banyak puzzle puzzle kayak gini ya di sini ya woi, oh, woi, Tuh dua tiga empat lima enam tujuh dark dark oke okay, kita dapat sebuah kata lagi eh, inten sekira yes kita lanjutkan puzzle ini kalau udah selesai kita tutup oke okay? dark ngapain jauh-jauh. Dark, eh, to RSTU K. hi son system. What happened? Say gamutong ago, okay. Harus ngapain, ya? Seek. Nih, kita gak paham aku, rek. Oke, okay, se se se wait a second. Ngerti aku untung ya. Uh, aku jeli tentang pattern untungnya, Ya. Yeah. Se. Hmm. Offer. Nah. Kamau. Kurang tepat dik. Oke. Okay. Si, si. Wes lewat aja lah. Apaan nih ya? coba? Si, si. op Ya, lewat. Ah, what will happen with this? Terus, terus aku tuh coba. One hour later, enggak. It's not that crazy, right? Come on system Work with me Wait a second uh. kita atur cek mereka begini Kenapa emang? Gak mau. Aduh, apaan ini coba? Cek begini ya. Wah, ya aku harus benar-benar buntu, kira. Wish ya, mungkin, mungkin. So sorry, so sorry tuh say. Kita cut di sini dulu. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and ciao, Dadah.